Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue Temi Di channel Temi Ubur-Ubur Kembali lagi ya guys Hari ini gue akan Mereview lagi Akan mencoba jajanan Jajanan yaitu sate acirika ya yang kemarin belum gue sempat cobain. Jadi sekarang gue akan mencobanya. Nah, buat teman-teman di rumah tetap stay tune ya guys. Pokoknya uh, tonton sampai habis karena ada kejutan-kejutan uh, menarik nantinya. Oke, ayo ikutin yuk. Duh, saking penasarannya gue sampai balik lagi loh ke sini di jalan Pangkalan 2 Banter Gebang ini loh. Hmm, pokoknya gue harus bisa mencoba asat ya, Aci. Assalamualaikum, Kandika. Waikumsalam. Eh, Tembi. Sini langsung deh. Kang Dika. Hai. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ini lagi masak apa, Pak? Biasa, ini masaknya kesenangan. Gak-gak, oh, ya. Enggak-enggak. Kamu boleh pemasakan? Boleh. Masaknya, ya. Masak dari kanan ini, Oh, Lika -Nya, Lika -Nya lagi sibuk banget nih, Jadi, tunggu beberapa lagi, oke? Okay? Wah, di pagi menjelang siang ini, ternyata ada pengunjung yang makan siang. Melepas waktu istirahat dengan mampir ke warung Lika ini, pasti mengenyangkan. Soalnya, makanan-makanan di sini enak. Pasti nagih deh mereka, haha. Aduh, ngelihat mereka makan, aku juga jadi ikut lapar nih. Aku coba ah, suruh dia masak sate aci di Oke okay guys, ini yang sekarang kita tunggu-tunggu ya Kang Dika iya, Kita panggilkan iya, ya Oke okay, Kang Dika iya. Jadi uh, aku nagih janji ceritanya nih Janji apa nih? Janji yang itu waktu dulu, yang waktu uh, aku kesini yang makan, yeah. Ternyata aku makan mie osteng aja Sama. Tapi aku pengennya sate Aci Dikanya mana gitu kan tengok Wah, udah jadi ya yeah. <laughs> Boleh aku ambil kan? Yeah, iya, okay. iya, iya okay. Wow, sama? Oh ini, ini itu namanya baklu. Oh martabak telur, bakor-bakor itu kira <tuk> Babak belur aku kira gitu. Agak konyol <istirinya. tuk> oh, kan dong? Telur ya Kang, yeah. ini kayaknya mantap banget nih. Oh, iya. Hmm, masih anget-anget aromanya hmm. juga terasa banget sih kayaknya. Coba dong. Wah ngiler banget sih guys. Pokoknya kalian tuh cobain deh. Aku coba ya satu dulu. Nah, ya. Nah ini kalau ini sate aci. Ini sate aci nih. Yeah berapa menit kang kira-kira ini untuk uh, hidangannya? kalau uh, penghidangannya sih nggak lama, cuman untuk proses pembuatannya agak lama. Jadi guys, kayak, prosesnya kayak, ini dibakar. Nah dengan terbakar ya, terbakar ya. ya, juga agak lumayan panas, agak anget lah. Ini kalau melihat hidangan itu masih kayak standar uh, lah ya gitu Ini dibuat juga tidak ya, sampai bisa masuk di sini. sabaknya beda dari yang lain ya telurnya juga pas lah kalau menurut aku cuman ada satu nih yang kurang apa nih? kurang banyak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> enggak ya uh, ini telurnya juga udah berasa uh, jadi kalau aku uh, lidah aku tuh penasaran sama apa ya namanya uh, kayaknya kalau pakai daun bawang deh oh boleh juga tuh pakai daun bawang tapi tuh, rasanya mengurangi kenikmatannya nggak malah, malah menurut aku ya menambah kelusasannya dan memperlengkap oh, aroma aroma cita rasanya ya Cita rasanya ya? Ya. boleh itu aku coba siapa tahu makin laris ya pakai bawang mudah-mudahan ya pada banyak yang suka ya Kang. Ya amin Tapi untuk uh, yang Enggak pakaian bawang ini Menurut kamu Tem uh, Enak kamu enak? Enak rasa tulurnya emang nah. berasa banget Kalau menurut kamu tamu. <tuk> Itu juga pakaian, kan aku udah yang makan Kan ya. makan aja itu cabai Gain makan <tuk> ya? Iya aku udah yang makan nah, Karena sering, -sering kesini Temi Biar uh, kamu selalu jajan di sini yang penting dapat diskon ya tenang ajak temen-temennya siap, siap siap siap kang pasti dong jangan uh subur -huh. pokoknya nanti aku rekomendasiin sama teman-teman aku oke okay, guys selanjutnya kita challenge ya kita ajak tamu atau customer yang sedang makan di luar nah nanti mereka makan sate aci Bawah ini tiga 30 Wow, manis banget dong Ya pasti purchase dong. Nanti aku kita Sediain uh, aja air putih atau air aset ya Supaya mereka bisa cepat aja. takutnya mereka juga gak bisa uh, Makan purchase gitu Aku oh. jadi tangan dulu ya ke belakang kayak duluan Jaki down, daaaah -da -da. Mana kan? Oh ini gue tadi habis cuci tangan Kalian lihat-lihat itu, ada ladang di situ Nanti gua cek ke KTMX, kok kan ada tanggung di Iya ini, wah ini lagi pada makan ya? Iya ini, oh, ini pada Boleh oh, aku wawancara mereka? Wah, oh, silakan. sob Iya, ya, sob, silahkan Gimana Kang? Uh, namanya siapa? Kenalan dulu boleh? Boleh Namanya? Ali Kang Ali dari mana? Dari Bekasi Dari Bekasi uh, Ini siapanya? Teman ya, rekannya? Iya, sama Namanya siapa Kang? Ajay Ajay Asli mana Kang? Asli dari Garut. Garutnya abiete dari Pingga Garut. Tinggal di Garut Bang. Silakan dinikmati. tanya nih sama teman-teman berdua sama Kang Ali sama Kang Hajai, masakannya Kang Dika gimana? Hmm. Enak. tubuhnya tuh pas. Kuahnya pas. Pas iya. banget. Saya sering ke sini tiap istirahat. Tiap Soalnya sering... bikin ketagihan makanannya. Makanannya wow. itu bikin ketagihan. Kalau menurut Kang Ali gimana nih tubuhnya? Menurut saya ini punya pas. pas. juga ya, Mas. Dan ya. saya juga nggak cuma baru satu, satu kali di sini tapi udah pernah Oh, udah langganan juga ya. Ini, ini dipel... apa, kan? ini Mio Seng. Mio Seng. Oh. Ini favorit saya di sini. Oh. Udah hafal ya, menu di sini ya. <laughs> Selain Mio Seng, uh, pernah makan apa aja di sini? Pernah makan sate aci. Sate aci Tapi sini. Sate aci di sini. Sate aci Oke aku tanya lagi Kang Dika ya Kang Dika kan tadi Kang Ali itu sering kesini terus makan makanan masakan Kang Dika salah Satunya Sate Aci yang tadi disebutin kan ya. Jadi aku mau ada challenge nih buat pengunjung berdua ini Boleh gak? Boleh dong Boleh banget kang. Tapi syaratnya satu pemenangnya nanti akan dapat satu porsi Mie oseng lagi, gimana? Boleh setuju atau? itu, setuju Boleh setuju ya uh, uh, Oke, okay. uh, nah tadi kan syaratnya makan sate aci dalam 1 menit harus habis, cepat-cepat habis Terus aku tambahin bawang cabe Level 30, berani nah, gak nih? Berani, kan gak? berani gak? Berani gak, Bukan Bukan jalan gak? Jalan ya. aja ya? Boleh, boleh boleh boleh Boleh ya? Boleh coba boleh ya? Oke ya? ya, oke, okay, okay. kita sama masak ya. ya Ayo kita masak lagi Yuk. Siap-siap ya nah ini dia nih sate acinya yang dibuat kita dibuat aja oke oke okay. Tantang. okay, sekarang tantangannya gini uh, kang dika jadi jurinya ya aku pegang stopwatchnya ya oke okay. okay, di sini ya yang udah tadi aku bilang pakai bon cabe aku bawa bon cabenya nih level tiga nanti kang dika yang kasih mereka bon cabenya segimana? berapa bon cabenya okay. Pokoknya harus di dalam satu ya? menit udah. harus uh, habis ya. 5 menit. 5 menit. Ini kan ini kan bumbu kacangnya itu udah udah pedes ya. Sudah cetar pembahannya oh, ya. Ditambah lagi ya. ya. Udah boleh tuang ya. Silahkan oh, silakan sok tuang sama kamu itu. Kan. Wah banyak banget banyak kan. Banyak banget ya ini ya Allah. Ya Allah. Sudah dalam 1 menit ya. Iya. Baik nah, ya ini. Ayo, gimana enak kan? Satu menit ya ayo. bumbunya aja di celek jay. Ali bumbunya celek Dua Ayo, masih bisa Ali Wow, ajai udah tinggal tiga, Ali tinggal berapa? Ali tinggal empat Emang masih lama, ayo Ini pedas gila loh Gimana, gimana? Ini cabenya udah, bumbunya emang pedas hmm, Ditambah itu bumbun ya. <laughs> Wah ini kan. Aja emang juara. Doyan pedes ya kang ya? Doyan banget. lah hmm? doyan. Pedes. Lihat mulut, mulut sampai ngawal-ngawal. 2 -ngawal. <laughs> hmm. satu. Stop. Stop. Stop. Oke, okay. ayo kita lihat. taruh taruh, taruh dulu berarti di sini pemenangnya adalah Ajay, yeah. yeah. yeah. dapat satu porsi mie Mi oseng bisa dibawa pulang loh buat istrinya, <laughs> ya. buat istrinya ya buat anaknya, <laughs> anaknya belum doyan <laughs> mie oseng pedes ya, kayaknya <laughs> mereka kepedesan tem, iya, kasih minum yuk, kasih minum. Uh, yuk, aku bikinin dulu ya, Boleh air hangat ya. ya, air hangat ya Kang Rika jadi gimana nih, Kang Ajai kok bisa menang emang suka pedas atau gimana? Suka banget. Suka, suka banget. banget. Ya seneng e. aja sih dikasih tangan-tangan pedas ya pasti <laughs> semangat banget Iya. Gitu. <laughs> Kalau Kang Ali kenapa gak, gak suka pedas gitu? Umumnya emang bener-bener pedas. Oh dari jadi, awalnya bumbu jadi, kacangnya ya. pedas sih. Yes. Jadi buat kalian emang yang suka makan-makanan pedas, Gue rekomendasi banget buat makan di warungnya Dinka. Bumi Anci, eh apa? Sate Acinya gimana? Enak. enak. Enak ya. Mantap ya. Boleh ya, bisa. Habis ini silakan santap mangga, silakan juga oh, mangga. Boleh. <laughs> ini akhirnya biangak pedesan. Ayo, panas. Hangat. Uh, Hangat biar netral ya, cepet hilang ya. Pedasnya cepet hilang gitu. Pedoher ya. Wih, mantap, guys. Lihat mereka nahan pedasnya. Apalagi lihat Kang Aja itu. Uh, pedas banget kayaknya. Udah gitu mereka mampu lagi minum air hangat Pasti nanti setelah di rumah Mereka bakal bolak-balik kamar mandi <laughs> Ya jelas Sate acinya Udah ada bumbu kacang yang pedas Lalu ditambah lagi bon cabe yang level 30 Pasti mereka kepedesan <laughs> Oke okay buat kalian yang suka makan makanan pedas, hot, gue recommended banget, bisa kalian bisa datang ke Jalan Pakalan Sumur Batu itu di warungnya Dika. Makan makanannya enak, pokoknya dijamin murah meriah. Oke okay, ya teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Tadi udah melakukan lomba lah ya di, di warung Kang Dika ini. Mudah-mudahan teman-teman juga terhibur ya di rumah. Buat Kang Dika. Kang dikanya juga semoga uh, sukses Mereka sehat iya. selalu ya. Dan juga jangan lupa subscribe like dan share di channel gue Temi Ubur. <tuh>